Hai hai hai. Kucing biasanya identik dengan hewan yang lucu dan menggemaskan. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kucing besar yang satu ini nih. Cakarnya yang runcing dan giginya yang tajam membuat kucing ini justru dikenal buas. Yap, kucing besar ini adalah harimau. Harimau dikenal sebagai kucing terbesar di dunia, di mana harimau berukuran seperti singa tetapi sedikit lebih berat. Di antara subspesies yang masih hidup, harimau Sumatera adalah yang paling kecil dan harimau Siberia yang paling besar. Harimau sendiri dikenal dengan bulu berwarna jingga dan corak hitam belang yang khas. Loreng pada kebanyakan harimau bervariasi dari coklat ke hitam. Bentuk dan kepadatan lorengnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tetapi hampir semua harimau memiliki lebih dari 100 loreng. Namun ada sebuah fakta yang menarik nih sob, ternyata dulu ketika zaman penjajahan Belanda di Batavia atau sekarang bernama Jakarta, sering dihantui oleh ancaman harimau. Bahkan amukan binatang buas itu seringkali memakan korban jiwa. Akhirnya, fenomena warga Batavia yang diterkam harimau dianggap kejadian biasa karena saking seringnya. Wih, ngeri banget ya. Eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Pada awalnya ketika Batavia di fase awal penjajahan Belanda hanya menempati wilayah di dekat pesisir Sunda Kelapa Sementara wilayah di luar benteng Batavia adalah hutan belantara Fakta itu membuat kehidupan warga Batavia dilingkupi oleh ketakutan, terutama ketakutan akan diterkam harimau. Ketakutan itu dianggap wajar karena beberapa kali harimau tampak berada di jalanan Batavia. Namun ngerinya lagi, ancaman harimau itu bukan mengada-ada. Sudah banyak di antara warga Batavia yang seringkali menjadi korban dari amuk harimau yang wilayahnya diganggu. Misalnya pada 1659, ketika terkaman harimau dianggap sebagai muara tewasnya 14 budak yang sedang menebang pohon di sekitar Batavia. Berita itu membawa kedukaan yang mendalam bagi segenap warga Batavia. Namun sayangnya kejadian itu memberikan imbas kepada segenap warga Batavia yang membuat mereka tak berani untuk melakukan aktivitas di luar kota. Andai kata mereka berani keluar, satu-satunya risiko yang mereka hadapi adalah kematian. Para kompeni yang sudah gerambukan main karena ancaman harimau sudah seperti kejadian biasa karena saking seringnya. Mereka pun bersiasat dengan menjadikan perburuan harimau sebagai solusi. Barang siapa yang berhasil menangkap atau membunuh harimau akan diberikan hadiah berupa uang dari kas kompeni. Embel-embel hadiah itu membuat segenap penghuni Batavia bersemangat untuk aktivitas berburu. Lama-kelamaan aktivitas berburu pun menjelma sebagai hiburan populer